Habib Soleh bin Musin Al-Hamid lahir di desa Korba Bakarman, Hadramaut, Yaman, pada 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 November tahun 1895 Masehi. Habib Soleh lahir dari keluarga seorang ulama Sufi yang juga bekerja sebagai pedagang di Hadramaut. Ayahnya bernama Al-Habib Musin bin Hamid, sedangkan ibunya bernama Aisyah. Habib Soleh wafat di tanggul pada hari Sabtu, tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober tahun 1976 Masehi. Beliau wafat setelah berwudu, tapi sebelum sempat melaksanakan salat Maghrib. Beliau dimakamkan pada hari Minggu, 9 Syawal 1396 Hijriah, setelah sholat zuhur di samping kiblat Masjid Riadus Solihin. Sejak kecil beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikan yang diajarkan oleh ayah beliau, yaitu Habib Musin, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah Wasallam. Beliau juga menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Asyir Said Bah Mudij di Wadi Ahmed, Hadramaut. Pengaruh dari disiplin dalam mencari ilmu yang diajarkan oleh ayahnya membentuk beliau menjadi sosok pecinta ilmu. Sejak muda beliau gemar mengunjungi dan menimba ilmu dari para dai dan ulama terkemuka. Habib Soleh bin Musin Hamid, beliau adalah seorang wali kutub, dan lebih dikenal dengan nama Habib Soleh Tanggul. Karena beliau menetap di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Pada usia 26 tahun yaitu pada bulan ke-6 tahun 1921 Masehi, dengan ditemani Asyaih, al Fadil Salim bin Ahmad Al-Askari, Habib Soleh meninggalkan Hadramaut menuju Indonesia. Mereka berdua singgah di Jakarta untuk beberapa saat, kemudian menuju ke Lumajang di kediaman sepupunya, Al-Habib Musin bin Abdullah Al-Hamid. Habib Soleh menetap di Lumajang untuk beberapa lama, kemudian pindah ke Tanggul, dan akhirnya menetap di sana hingga akhir hayatnya. Di Tanggul, Habib Soleh mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Riadus Solihin. Bermula dari hadiah sebidang tanah dari seorang muhibin, Almarhum Haji Abdur Rashid kepada Habib Soleh, yang kemudian diwakafkan dan didirikan masjid di atasnya. Mengisahkan tentang Habib Soleh Tanggul, tidak bisa lepas dari peristiwa yang mempertemukan beliau dengan Nabi Hidir alaihi salam. Kala itu, Layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang-orang masih memanggilnya "Yik", kependekan dari kata Said, yang artinya "tuan", sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Suatu ketika, Yik Soleh sedang menuju stasiun kereta api tanggul yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba, datang seorang pengemis meminta uang. Yik Soleh yang sebenarnya membawa sepuluh rupiah menjawab, "Tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki." Pengemis itu pun pergi. Tetapi kemudian datang dan minta uang lagi karena dijawab tidak ada. Ia pergi lagi, tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, "Yang sepuluh rupiah di saku kamu." Seketika Yik Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu. Menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri fisik Nabi Hidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Yik Soleh, sambil berkata, Anda pasti Nabi Hidir, maka mohon doakan saya. Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seseorang yang berpakaian serba hitam dan meminta Yik Soleh untuk menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang bernama Habib Soleh, maka dijawablah tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Yik Soleh menjawab. Di daerah sini tidak ada yang bernama Habib Soleh, yang ada Soleh, yaitu saya sendiri ini. Lalu orang tersebut berkata, kalau begitu, andalah yang saya cari. Jawab orang itu lalu pergi, dan membuat Yik Soleh tercengang. Sejak saat itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang mulai sekedar silaturahmi, sampai minta berkadoa. Tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga dari luar Jawa, bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Dan mantan Wakil Presiden Adam Malik adalah salah satu dari sekian pejabat yang sering sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau, jika Habib Soleh ke Jakarta, penjemputnya sangat banyak. Melebihi penjemputan presiden, begitu kata Kiai Haji Abdillah yang mengenal dengan baik siapa Habib Soleh. Habib Soleh bin Musin Al Hamid dikenal luas dengan berbagai kisah karomah yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah beliau yang paling terkenal adalah doanya mustajab dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Jika beliau berdoa, sebelum kedua telapak tangan beliau diturunkan, doa beliau sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, Do'a Do'aku, mendahului petir yang menyabar. Sehingga banyak orang yang akan memulai sesuatu, baik itu berupa pembangunan masjid atau gedung, atau memulai usaha, sebelum mereka memulainya, mereka meminta Habib Soleh untuk meletakkan batu pertama dan mendoakan. Sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Dulunya, Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Akan tetapi, setelah tanda-tanda kewalian Habib Soleh mulai nampak, Kiai Haji Ahmad Kusyairi lah yang mengaji kepada Habib Soleh. Diriwayatkan, beliau uzlah selama tiga tahun. Kemudian beliau berangkat haji setelah mendapat isyarah dari datuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjunginya di Madinah. Beliau Khalifahnya Al Kutub, Al Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Soleh yang mulia. Sebagai tanda, bahwa makom Kutub yang dipegang oleh Habib Abu Bakar berpindah kepada Habib Soleh. Nasehat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua menjaga sholat jamaah lima waktu, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Quran. Para wali yang sezaman dengan beliau antara lain, seperti Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali al Habsyi Kuitang, Kiai Hasan Sepu Genggong, Mbah Malik bin Ilyas Purwokerto, Kiai Hamid Pasuruan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, Habib Abdul Qadir Asegaf Jeddah. Dan masih banyak lagi yang lain. Mereka semua mengakui ketinggian makom beliau. Sampai-sampai, Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya. Kalau bepergian ke arah timur, hadiahkan Al-Fatihah untuk Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul. Kalau berpergian ke arah barat, hadiahkan Fatihah untuk Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus Luar Batang. Saat menjamu tamu, Habib Soleh tidak memandang kelas atau strata sosial, semuanya dilayani dengan baik dan ramah, bahkan beliau sendiri yang menimba air dari sumur untuk keperluan tamu-tamunya. Ketika para tamu tidur nyenyak, Habib Soleh dengan sabar mengelilingi mereka, dan meletakkan obat nyamuk bakar, agar semua tamu terhindar dari gigitan nyamuk. Di samping dikenal sebagai orang yang alim, Habib Soleh juga terkenal dengan karomah-karomahnya. Berikut ini adalah beberapa karoma Habib Soleh yang kami himpun dari berbagai sumber. Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki Makah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja, sebagai seorang raja yang berkuasa dan mempunyai banyak harta, ia sudah mengobati anaknya dengan pengobatan terbaik. Tapi belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya, Said Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang habib penuh karomah dari Indonesia, yang bernama Habib Soleh bin Musin Hamid atau Akrab Disapa Habib Soleh Tanggul. Sang Raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan Sang Raja. Sang Raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan Raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dahulu dengan Said Alawi, baru kemudian menghadap Sang Raja. Anak Sang Raja yang sudah duduk di kursi kebesarannya, didekati oleh Habib Soleh kemudian menepuk-nepuk bagian belakang tubuhnya sambil berkata, Bekher ente, bek hair Nt, Insya Allah hair Yang artinya, kamu baik, kamu baik, Insya Allah baik. Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Syed Alawi Al-Maliki, Ayo Habib, kita pergi dari sini, ana pingin ke tempat antum saja. Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, Wahai Habib Alawi, inikah yang Antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja. Syed Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lubang yang ada di pinggangku tertutup, berubah ke belakang. Tadi bagian belakang tubuh saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh. Akhirnya Sang Raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh. Simpan saja emasmu, Ana lebih kaya dari Ente. Kalau perlu Ana yang kasih Ente, jawab Habib Soleh. Wahai Habib Soleh, Ana punya anak perempuan. Kalau mau putri Ana, akan saya nikahkan denganmu. Lalu antum aku beri jabatan tinggi di sini, kata Sang Raja. Simpan saja putri Ente, Ana punya syarifah di rumah. Ana gak butuh jabatan dari Ente. Ana sudah punya jabatan dari Allah, jawab Habib Soleh. Mendengar pembicaraan ini, Said Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Soleh agar mau menerima emas tadi. Wahai Habib Soleh, kita di Hadromut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja, dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana. Habib Soleh akhirnya menerima saran Said Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan ke Hadromut. Karena kisah ini, Habib Soleh di Hadromut dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia, karena sering membantu orang-orang yang ada di Hadromut. Pernah di sebuah desa, terjadi wabah penyakit ganas. Yaitu, orang yang sakit pada waktu sore, keesokan paginya mati. Dan bila paginya sakit, maka sorenya mati. Akhirnya ada seorang penduduk desa yang datang ke Tanggul, membawa sebotol air agar didoakan Habib Soleh. Ajaib, setelah meminum air barokah dari Habib Soleh itu, ia langsung sembuh total dari penyakitnya. Berita kesembuhannya pun tersebar ke seantero desa. Keesokan harinya, masyarakat desa sebanyak tiga truk datang ke kediaman Habib Soleh untuk meminta air barokah. Habib Soleh tentu kaget dan bingung. Ada apa orang sebanyak itu datang ke rumahnya? Setelah mengetahui maksud kedatangan mereka, Habib Soleh memanggil perwakilan penduduk desa itu. Di desa kalian ada danau. Tanya Habib Soleh. Ada bib. Habib Soleh lalu mengambil secarik kertas, menuliskan sesuatu, menggulungnya lalu berkata. Kertas ini lemparkan di danau, nanti semua penduduk suruh minum dari situ. Baik bib, jawab penduduk desa. Mereka lalu pulang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Habib Soleh. Dan benar saja, semua penduduk yang minum dari air danau itu sembuh dan sehat wal afiat. Tidak ada satupun yang mati oleh penyakit mengerikan itu. Lurah desa takjub sekaligus penasaran, apa gerangan yang ditulis oleh Habib Soleh di balik kertas ajaib tersebut. Lalu ia pergi ke danau dan mengambil lagi kertas itu. Lalu ia membukanya dan mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Ternyata, yang ditulis dalam kertas itu bukan Raja-Raja Arab atau semacamnya. Di situ hanya terdapat sebuah tulisan latin yang berbunyi. Selamat tinggal penyakit. Suatu ketika, Habib Soleh didatangi oleh seorang pemuda yang menjadi seorang nelayan. Pemuda tersebut menceritakan kepada Habib Soleh, dan minta didoakan agar mendapat tangkapan ikan yang besar biar bisa dijual mahal. Pemuda itu berkata kepada Habib Soleh, Bib, doakan saya Bip, semoga nanti malam mancing dapat ikan yang besar. Ayo Bip angkat tangannya Bip, doakan saya. Kata Habib Soleh, kan lebih baik kecil-kecil tapi setiap hari, sedikit-sedikit, yang penting bersyukur, nanti Allah pasti tambah lagi. Bosan saya Bip, tiap hari dapatnya kecil-kecil terus sekali-sekali mau dapat yang besar Bib karena dipaksa Habib soleh pun mengangkat tangannya semoga Allah beri ente ikan yang besar Amin subhanallah pada malam itu ia mendapat ikan yang sangat besar tapi ia tidak mengambilnya cepat-cepat ia kembali ke darat dan setelah subuh ia datangi lagi rumah Habib soleh agar membatalkan permohonannya kepada Allah sambil ketakutan dan masih gemetaran ia menyampaikan ceritanya. Sudah, sudah bib batalkan, batalkan bib jangan berdoa lagi. Kenapa, tanya Habib Soleh. Saat saya mau tarik pancing pertama kali, muncul matanya bib Matanya itu sebesar nampan. Ampun bib matanya aja sudah sebesar perahu saya, lebih baik saya syukur dengan yang kecil-kecil saja. Habib Soleh hanya tersenyum saja mendengar cerita pemuda tersebut. Cerita ini pernah diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Dulu, ada pecinta Habib Soleh di daerah Ampel, Surabaya. Dia sedang sangat membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan keluarganya. Di rumahnya terpajang foto Habib Soleh Tanggul, dan setiap ia melihat foto tersebut, selalu memohon kepada Allah dengan berkah Habib Soleh, semoga ia mendapatkan uang yang ia butuhkan, hal itu dilakukannya berkali-kali. Sampai pada akhirnya, Habib Soleh didatangi oleh beberapa pejabat pemerintah utusan Adam Malik. Mereka datang membawa hadiah berupa uang untuk Habib Soleh, dan jumlah uangnya banyak. Pada waktu itu Habib Soleh berkata pada para pejabat yang hadir di rumahnya. Coba ambil uang yang kalian bawa sejumlah sekian juta, dan serahkan uang itu kepada Fulan yang rumahnya di daerah Ampel Surabaya. Bilang ini dari Habib Soleh tanggul atas karunia yang Allah berikan untuknya. Hanya itu saja, selebihnya kalian bawa kembali. Waktu itu, Habib Soleh meminta kepada putranya, yaitu Habib Muhammad, untuk menulis alamat dan surat kepada si penerima uangnya. Tidak lama, putusan pejabat itu sampai di rumah orang yang dimaksud Habib Soleh, lalu menyerahkan uang tersebut sebagaimana arahan Habib Soleh. Orang tersebut jatuh tersungkur sambil berucap, Alhamdulillah berkali-kali. Lalu ia buka surat dari Habib Soleh yang isinya. Uang, Uang ini yang, yang kau butuhkan sebagaimana permintaanmu kepada Allah di saat memandang gambarku. Al-Kisah Guru tua, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pernah berkunjung ke kediaman Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid. Beliau ditemani oleh Ustaz Abdullah Abdun pendiri pondok pesantren Darut Tauhid Malang, dan juga murid-murid guru tua yang lain. Malam itu, beliau dan beberapa santrinya tidak bertemu dengan Habib Soleh. Akhirnya, beliau putuskan untuk menginap di kota Tanggul. Pagi harinya, beliau beserta murid-muridnya langsung bertemu dengan Habib Soleh dan bercengkrama tentang kalam salaf-salaf Bani Alawi. Singkat cerita, Al-Habib Muhammad Al-Bahar, datuknya Wan Sehan, Menyenandungkan kosidah Nabi dengan suara yang teramat merdu sekali, disertai tetabuhan gendang hajir Marawis. Kemudian guru tua menari Zafin bersama-sama yang lainnya. Suasana semakin riuh ramai dengan hentakan hajir Marawis alunan Zafin kesenangan para saada Bani Alawi. Kemudian guru tua menarik tangan Habib Soleh Al-Hamid untuk berdiri menari Zafin bersamanya. Dan Al-Habib Soleh memainkan samar khas Hadromi. Subhanallah, ketika Habib Soleh main samar, foto wali-wali Allah yang menempel di dinding kediaman Habib Soleh, semua berterbangan ikut menari, hingga banyak yang menyaksikan kejadian itu menjadi pingsan. Hingga Habib Soleh dan guru tua berkata, penduduk Barza juga ikut gembira atas pertemuan kami berdua. Hingga Habib Muhammad Al-Bahar menghentikan senandung kosidahnya, dan pada saat itu, Habib Soleh dalam keadaan fanafilah hingga disadarkan oleh Guru Tua. Setelah Habib Soleh disadarkan oleh Guru Tua, barulah foto wali-wali Allah yang sudah wafat itu kembali ke tempatnya masing-masing. Kisah ini diceritakan langsung oleh saksi mata kejadian tersebut, yaitu Waliyah Sharifah Hubabah, Hadijah binti Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid. Setiap tahun di Minggu Kedua Bulan Syawal, ribuan orang akan tumpah ruah ke jalan untuk memperingati perayaan Hail Akbar Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ada seorang jamaah berasal dari Madura yang ingin hadir ke sana. Ketika sampai di sana, orang tersebut melihat ribuan orang yang hadir memadati tempat acara untuk hadir acara Hail. Ketika acara Hail selesai, sebagaimana biasanya? Panitia mengeluarkan hidangan nasi kebuli untuk para jamaah yang hadir. Karena banyaknya jamaah yang hadir, sehingga nasi kebuli banyak yang tumpah jatuh ke tanah. Lalu orang Madura tersebut mengambil plastik untuk memunguti nasi kebuli yang berserakan jatuh ke tanah tersebut. Setelah selesai, pulanglah orang Madura tersebut. Sesampai di rumah, ia membuka plastik yang berisi nasi kebuli yang dia ambil waktu acara Hail Habib Soleh Tanggul, nasi kebuli itu disebar ke ladang sawah miliknya. Subhanallah, beberapa bulan kemudian, sawah ladang itu menghasilkan panen yang sangat banyak dan kualitas, jauh lebih baik dan lebih banyak dari panen musim sebelumnya. Ketika kecil, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, pengasuh pondok pesantren Sunia Salafia Pasuruan, Beliau bernama Abdurrahim. Suatu ketika, beliau diajak oleh ayahnya, Habib Abdul Qadir Assegaf untuk bertemu dengan Habib Soleh Alhamid. Dan ketika itu, Habib Soleh bertanya kepada Habib Abdul Qadir Assegaf, Ya Habib, ini siapa namanya? Abdurrahim, jawab Habib Abdul Qadir Assegaf, Tolong beri nama Taufik, karena saya melihatnya di lauhul mahfuz. Namanya adalah Taufik, dan dia akan menjadi ulama besar nantinya. Akhirnya Habib Abdul Qadir mengganti nama Habib Abdurrahim dengan nama Habib Taufik. Dan sebagaimana kita ketahui sekarang, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf adalah seorang ulama besar, yang selalu berpegang teguh dengan Toriko Ahlu Sunnah, dan salah satu ulama yang menjadi panutan. Suatu ketika, Habib Soleh bin Musin Al-Hamid, yang sudah terkenal sebagai wali Yulo dan doanya makbul, didatangi oleh seorang pengusaha dari Tionghoa yang sedang sakit stroke dan tidak bisa berjalan. Karena Habib Soleh telah tersohor dengan kekeramatannya, orang Tionghoa tersebut datang dengan membawa uang satu koper. Ia minta didoakan oleh Habib Soleh, dengan harapan agar ia dapat sembuh seperti sedia kala. Mengetahui hal tersebut, Habib Soleh segera membawa koper berisi uang tersebut keluar rumahnya, lalu beliau mengeluarkan isinya yang berupa uang tadi. Tiba-tiba beliau mengeluarkan korek api dari sakunya, dan bermaksud untuk membakar uang kertas tersebut. Melihat peristiwa itu, spontan orang Tionghoa tadi berdiri, lalu berlari menghampiri Habib Soleh untuk mencegah agar uangnya tadi tidak usah dibakar. Melihat orang Tionghoa tadi berlari, Habib Soleh pun hanya tertawa dan mengingatkan kepada orang Tionghoa tadi. Lah, ini sampean langsung sembuh, bisa jalan, bahkan bisa berlari juga. Menyadari hal tersebut, orang Tionghoa tersebut pun merasa kaget bercampur gembira. Cerita ini bersumber dari Kiai Haji Salahuddin Munshif Kencong, Jember, Jawa Timur. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah solawat mansub. Solawat ini memiliki banyak keutamaan, jika istiqomah atau rutin membacanya. Salah satu keutamaan solawat mansub adalah, dimudahkan dan dikabulkannya hajat. Untuk mendapatkan keutamaannya, solawat ini dibaca 11 atau 41 kali. Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid berkata, Solawat ini dibaca 11 atau 41 kali, dengan niat untuk memperoleh kemudahan dan terkabulnya semua hajat, insya Allah akan mendapatkannya. Demikianlah, profil singkat dari al Kutub, Al-Alamah, Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid, dan sedikit tentang karomah-karomah karomah beliau. Mudah-mudahan bermanfaat, dan menambah cinta kita kepada para habaib dan ulama. Walauhu aklam.